semuanya ketemu lagi bersama aku Uci. Oke di video kali ini kita bakal ngebahas tentang program kehamilan. Kemarin itu ada yang DM kak. Kalau vitamin E itu dikonsumsi buat pria boleh nggak sih gitu kan? Dan kali ini aku sengaja bikinin videonya supaya mbaknya nonton juga terus buat teman-teman semuanya yang butuh banget informasi ini buat suami-suami, istri-istri yang pengen banget punya anak dan di channel ini cocok banget buat kalian yang pengen tahu nyari informasi-informasi tentang seputar kesuburan kayak gitu. Uh, di sini Uci sengaja bikin channel ini untuk berbagi ke kalian apa aja sih gitu kan manfaat-manfaat. Dari program kehamilan yang udah aku lakuin ataupun obat-obatan yang seharusnya dikonsumsi untuk pasangan suami istri kayak gitu. Karena aku tahu banget buat teman-teman yang sedang menjalin program kehamilan penasaran gitu kan mengetahui fungsi dari obat-obatan yang dikonsumsi itu kayak apa, manfaatnya untuk apa, terus efeknya apa aja. Jadi di sini aku bakal sharing tentang itu. Biasanya aku kalau misalnya menjalin terapi aku cobain dulu terus aku sharing kayak gitu. So semoga aja dengan adanya channel ini kalian semua buat program hamil teman-teman yang sedang jalan program kehamilan bisa terbantu dengan, dengan adanya channel ini kayak gitu. Nah aku juga butuh banget kayak informasi tentang program kehamilan jadi di sini aku sharing seperti itu. Oke, langsung aja ke videonya. Kita bakal ngebahas tentang vitamin E itu berhubungan dengan kesuburan pria. Kalau misalnya cowok itu minum vitamin E, gimana sih manfaatnya kayak gitu? Terus apa sih fungsinya yang bakal didapat kalau misalnya kita itu konsumsi vitamin E-nya secara rutin kayak gitu? Langsung aja ke video. Oke kali ini kita bakal ngebahas tentang pria yang mengkonsumsi vitamin E jadi teman-teman kalau pria konsumsi vitamin E itu tuh bagus banget karena gak cuma perempuan yang harus konsumsi vitamin-vitamin yang kayak gini jadi kali ini uji bakal ngebantu untuk ngejelasin ke kalian apa aja manfaat yang akan didapat oleh kaum pria ketika mengkonsumsi vitamin E ini kayak gitu jadi di sini ada empat fungsi yang didapat oleh pria ketika mengkonsumsi vitamin E Pertama adalah yaitu meningkatkan motilitas sperma atau pergerakan dari sperma itu sendiri. Satu penelitian jurnalnya itu berjudul International Journal of General Medicine. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa dinyatakan bahwa pria yang rutin mengkonsumsi vitamin E dapat mengalami peningkatan pada kualitas sperma khususnya pada pergerakan spermanya. Jadi teman-teman, dengan mengkonsumsi vitamin E ini untuk kesuburan bisa meningkatkan peluang atau meningkatkan kesuburan untuk para pria kayak gitu. Enggak cuman pria sih, wanita juga. Jadi untuk konsumsi suami istri itu boleh kayak gitu. Nah, Disebutkan dalam penelitian ini juga dengan mengkonsumsi vitamin E untuk kaum pria itu bisa mempercepat sel sperma sehingga bisa bertemu dengan sel telur kayak gitu Jadi konsumsi vitamin E ini untuk kaum pria itu sangat dianjurkan karena bagus banget untuk uh, kesuburan pria dan itu tuh mempengaruhi pergerakan dari sel sperma itu sendiri untuk mengejar sel ovarium Atau sel telur wanita Fungsi yang kedua adalah menambah jumlah dari sperma itu sendiri. Kenapa nih gitu kan? Laki-laki itu harus mengkonsumsi vitamin E sehingga bisa menambah jumlah dari sperma itu sendiri. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang didapat oleh para dokter itu, teman-teman, karena apa namanya jumlah dari sperma yang seharusnya itu nggak mencangkupi normal kayak gitu, atau jumlah sel sperma yang tidak mencapai normal itu tuh yang banyak banget menyebabkan ketidakberhasilannya saat program kehamilan Terus ini itu yang banyak terjadi pada pria yang nggak subur ini uji bakal bacain jumlah dari sperma yang seharusnya ya teman-teman jumlah sperma yang dianggap terlalu sedikit jika pada 1 ml air dari sperma itu hanya terdapat kurang dari 20 juta sel sperma saja jumlah sperma yang memang bisa berubah dan berkurangnya jumlah sperma yang Anda produksi biasanya karena infeksi atau berbagai masalah kesehatan reproduksi lainnya kayak gitu. Jadi buat kaum pria apalagi buat teman-teman yang suaminya itu emang uh, udah didiagnosa dokter tidak subur kayak gitu. Jadi bisalah untuk konsumsi vitamin E ini. Tapi ingat harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter atau cara minumnya. Yang adalah untuk meningkatkan gairah seksual. Nah, buat teman-teman yang mengalami penurunan tingkat seksual yang terjadi pada suami ataupun istri, nah kalian boleh konsumsi vitamin ini. Konsumsi vitamin E ini bisa meningkatkan kadar hormon testosteron di dalam tubuh, jadi bisa memicu untuk meningkatkan uh, gairah seksual seperti itu dan untuk konsumsi vitamin e ini sendiri dia itu selain untuk meningkatkan gairah seksual dia juga bisa membantu untuk meningkatkan stamina saat melakukan hubungan seksual bahkan anda bisa lebih bersemangat dalam menjalani atau melakukan hubungan seksual seperti itu nah kenapa demikian kayak gitu kok bisa sih gitu kan bisa mempengaruhi kesuburan kalau misalnya kadar tostesterone itu menurun bisa mempengaruhi kesuburan dan untuk meningkatkan hasrat ataupun gairah seksual ini sangat penting banget karena itu tuh bener-bener mempengaruhi kesuburan pria maupun wanita sehingga kalau kalian mengalami itu silahkan kalian harus wajib banget untuk konsumsi vitamin E ini empat yaitu mendukung keberhasilan program bayi tabung dan buat kalian yang sedang ngejalin program bayi tabung Suami istri wajib banget untuk konsumsi vitamin E ini. Kenapa? Kalau buat yang istri bisa memperkuat atau mempertebal apa namanya lapisan dinding rahim, pertebal lapisan dinding rahim dengan normal kayak gitu sehingga embrio ketika melakukan bayi tabung itu bisa menempel dengan baik sehingga bisa berkembang. Terus kalau misalnya untuk pria kan, untuk pria kenapa harus konsumsi vitamin E ini? Karena kalau misalnya kalian sedang menjalani proses bayi tabung, tingkat keberhasilan itu akan sangat besar sekali. Kalau misalnya uh, untuk tingkatan apa namanya kualitas spermanya bagus, plus mortalitasnya juga bagus, sehingga pergerakannya untuk mengejar apa namanya apa namanya sel telur itu lebih baik dan lebih cepat kayak gitu, sehingga bisa menembus uh, dinding dari sel telur tersebut sehingga terjadinya pem pembuahan kayak gitu. Dan dengan begitu keberhasilannya sangat besar sekali kayak gitu Jadi wajib banget kalau misalnya kita itu pengen program kehamilan Yang pasti vitamin-vitamin yang harus kita konsumsi Dengan manfaat yang banyak Terus manfaat tujuannya itu emang untuk program kehamilan kayak gitu Yaitu kayak vitamin E ini Jadi nggak cuma dikonsumsi untuk istri aja Suami juga boleh gitu juga kayak folat, Vitamin E ini terus juga yang lainnya kayak gitu wajib banget untuk konsumsi suami istri untuk vitamin program kehamilan ini karena kita itu nggak bisa menyalahkan satu sama lain gitu kan jadi akan lebih baiknya untuk suami dan istri itu mengkonsumsi vitamin yang sama ataupun vitamin yang benar-benar mendukung mendukung untuk program kehamilan sehingga tidak ada masalah saling menyalahkan kayak gitu jadi kita sama-sama berjuang kayak gitu. Kalau misalnya pun belum berhasil, mungkin coba lagi terapi yang lain, kayak gitu. Uh, di samping itu juga kita harus berdoa ya, teman-teman. Semoga aja kita berhasil di dalam tahun-tahun ini. Nggak usah putus asa, karena anak itu rezeki, rahasia Allah. Jadi kita hanya bisa berjuang, ikhtiar kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah lelah, kembali lagi lah mohon sama Allah. Semoga dikasih semangat untuk ngejalanin terapi So, ya itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, buat suami istri yang di luar sana, yang sedang ngejarin program kehamilan. Semoga berhasil, dan jangan lupa like, comment dan subscribe-nya di channel Youtube ini. Semoga bermanfaat buat kalian, uh, buat aku juga, kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mencari pengalaman, ataupun uh, mencari Informasi-informasi yang berhubungan Dengan program kehamilan kayak gitu so, sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Bye-bye